Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS kelapa sawit provinsi Riau nomor 23 periode 15 belas sampai dua Juni tahun dua telah menyepakati harga sawit Riau umur 10 sampai dua tahun naik seratus lima rupiah per kilo menjadi dua ribu tujuh rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit: sawit umur 3 tahun dua ribu rupiah per kilo, sawit umur 4 tahun dua ribu seratus rupiah per kilo, sawit umur 5 tahun dua ribu rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun dua ribu rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2533,80 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2603,70 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun dua ribu rupiah per kilo, dan sawit umur 10 sampai dua tahun dua ribu per kilo, sawit umur 21 tahun dua ribu rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun dua ribu rupiah per kilo sawit umur 23 tahun 2587,59 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2478,91 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 2419,14 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan 12.003,08 rupiah per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, 7.90 rupiah per kilo, dengan indeks K90,54%, sekian harga sawit untuk tanggal 16 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.